Music telah neka tolongkah kangsaran apakah pengorbanan neka pulahnya sia-sia janji nya sampai jiwa kau yang ceti Kan niat Sampeyan bisa Ku pasar selamat berpisah.